Selamat sore, teman-teman. Sore, Ci. Ya, sore. semuanya ya. Teman-teman, kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan melanjutkan materi kami mengenai function. Biar kau yang berkati kami, kamu bisa memahami dan melejarkan soal latihannya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ya, amin. Oke, teman-teman, kita akan mulai buka kelasnya dengan dokumentasi. Silakan teman-teman menyalakan kameranya supaya kita bisa dokumentasikan pertemuan ini. Oke, ada Fira Dan teman kita lagi join Alvira Ya, Alvira boleh nyalakan kameranya ya. Ya silakan teman-teman lihat ke layar. Senyum. Marilah kita tersenyum. Tiga, dua, satu. Terima kasih teman-teman. Apakah ada yang sudah melihat uh, materi yang dituliskan di CLS? Hari ini sudah, saya bu. berharap sudah, kita terlalu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya berharap teman-teman sudah lihat materinya hari ini. Kita materi tentang function, kemudian saya ada taruh lembar kerja. Saya buka dulu, ada yang sudah mengerjakan, kah lembar kerjanya? Nah, yang ini teman-teman, silahkan sebagai bentuk apresiasi dari hasil teman-teman membaca materi, apakah ada yang bisa menyebutkan hasil dari Sintak ini? Barangkali ada yang udah nyoba. Saya eh, jadi Bu. Mau. Boleh nama ya, supaya Sanya, saya bu. kasih poin. Pin, Bu. Ya, Pin. Silakan. Oke. Okay. Jadi select in case ini upper case buat kata Meliana jadinya M-nya besar, E-nya besar, L I A N A-nya besar semua. Wah, sip, mantap. Terima kasih, Bin. Jawabannya betul ya, teman-teman. Mantap, deh. Entar, ini sambil ditulis. Saya geser dulu, eh, nggak turun. Mantap, yang ini clear. Yang ini, silakan. Saya, Bu. Yang ini nih. Yang mana, Bu? Nah, lihat anotiknya oh. ya. Iya. Tinggi, -ting. Siapa, Stefanus? Iya, betul, Bu. Saya coba jawab ya, Bu. Ya, silakan, Stef. Pokoknya. INSTR itu maksudnya in string kan, jadi select in string, kita sebutin stringnya apa, awalnya, terus koma, kita pilih karakter dalam string itu, nanti hasilnya bakal nunjukin si i ini urutan ke berapa sih di string itu, gitu. contohnya kalau Meliana, m e l T-4, gitu. Oke, sip. Terima kasih, Stefanus. Mantap. Lanjut ya, teman-teman. Terima Berikutnya. Saya bu juan berikutnya. <laughs> yang ini Juan, silahkan Oke, saya request itu berarti mengganti hurufnya. Contohnya kalau di situ Meliono, huruf yang pengen kita ganti itu O, terus digantinya tuh sama A. Jadi nanti huruf O-nya berubah jadi A. Jadi hasilnya itu Meliana. Oke, sip. Lanjut. Berikutnya ya, teman-teman. Ada yang udah ngetik nama Berikutnya, ada yang mau? Saya, Bu. Siapa, Nisa? Boleh, Bu. Halo? Oke, Nisa pilih sendiri, Nisa. Mau yang apa ya, uh, RPAD ada nggak sih? RPAD, sip. Silahkan. Itu kan, jadi itu teh. Meliana, tapi teh dari dibintangin, masih sisa hurufnya kan Meliana uh, hurufnya teh cuma ada cuma ada tujuh. Nah terus sisanya teh, jadi dibintangin yang tiganya teh. Oke. Okay. Teman-teman buat RPAD itu kalau misalkan karakter yang ditulis di sini bukan cuma bintang, misalkan bintang persen eh, tanda kutip gitu ya. Tanda, tanda kutip yang segitiga gini. Itu kalau misalkan ada yang kurang, maka yang diisi di situ sesuai dengan karakter yang ada di sini. Jadi teman-teman mau nulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga itu bakal digunakan untuk mengisi kekosongan. Yang pasti dia mintanya totalnya nanti jadi 10. Gitu maksudnya. Jadi nggak selalu bintang ya teman-teman. Ini RPAD sama LPAD. Terima kasih Nisa. Berikutnya silahkan yang ini. Terima ya Bu Evan. Oh, saya saya <laughs> <laughs> yang udah siapa dulu nih? Woi, antri. Apa yang antri antri? Yang mana Evan, Evan oh, ya? Di chat deh antri, <laughs> antri antri antri. Coba dulu teman bisa bagi yang dibilangin <laughs> kalau yang select siapa ini? Ini Evan. kebalikannya Bu. Evan. Jadi yang uppercase Meliana diubah ke jadi lower case. Oke. Okay. Evan ya, betul ya? Iya, Evan. Terima kasih Evan. Berikutnya. Iya, boleh saya mau coba. <laughs> pilih lupa, lupa di-unmute. Silakan pilih. Okay. Uh, Salah select repeat ya. Sebentar. Select repeat ki, itu Bahkan ya, select ki? repeat. Ya. Hmm. Sorry, jadi ki. select repeat ini berguna untuk mengulang string yang kita sudah tulis. Itu parameter pertama ya, stringnya. Setelah itu Parameter kedua itu untuk mengulang berapa kalinya, seperti itu. Oke, okay. betul ya. Kalau ini berarti hasilnya gimana? Uh, itu bakal nulis uh, Meliana sebanyak lima kali. Kalau iya, yeah. oke, okay, betul. Berikutnya, Sherly, ibu. Sherly, Sherly, Sherly, Sherly, Silakan share. Oh, yang leng. Sherly, bisa tujuh bu, buat apa nilai? Buat ngitung karakter dari kata Meliana. sip mantap ya. Terima kasih share. Berikutnya silahkan. Saya bu, saya bu. Saya, saya bu. tuh siapa? Moses. Franco, Franco bu. Franco, Moses. Franco, Franco silahkan yang inilah. Silahkan Franco, substring substring berarti yang dipilih itu yang huruf dari apa kata meliananya itu dari m meli aja aja gitu Bu meli jadi karakter kesatu keempat ya karakter ke-1 sampai keempat teman iya. teman mau ngambil cool. data dari satu data dan teman-teman tentukan karakternya dari karakter keberapa sampai ke Seperti ini 1 sampai 4 nanti hasilnya jadi Meli seperti itu. Kalau teman-teman 5 sampai 7 berarti hasilnya Ana seperti itu ya. Bisa diubah-ubah. Iya, Bu. Betul, Bu. Ranko sudah. Berikutnya silahkan. Saya, Bu. Moses, round ya. Boleh, Bu. Silakan. Kalau kalau round itu membulatkan angka yang di belakang koma. Bu. Hasilnya kira-kira kalau angka itu berapa, Moses? Jadi 45,93. Ya, betul. Terima kasih, Moses. Ada lagi? Saya, Bu. Faris. Faris. Silakan, Faris. Boleh pilih? Boleh pilih. Saya pilih yang um, trim aja, Bu. Yang mana, ya? Yang select trim. Oh trim, silakan. Uh, jadi trim itu untuk mengambil uh, salah satu huruf dari ininya bu, dari string ya. Misalnya M from Eliana, jadi diambilnya si M-nya. Jadi nanti hasilnya Eliana. begitu. Benar ya bu? Harusnya kalau trim itu berarti dia M-nya kebuang, Faris. Iya. Yeah. Hasilnya jadi Eliana, begitu. Ya, hasilnya jadi Eliana. Teman-teman, hmm, sebentar. Francisco, silahkan Francisco. Ini bebas, Bu. Pilihannya tinggal CONCAT reverse LPAD. CONCAT aja Bu. Silahkan CONCAT. Kalau CONCAT itu dipilih nama depan sama nama belakangnya, jadi nanti output jadi digabung, Bu. Jadi Meliana gitu. Oke, kalau kasus ini berarti tulisan Meliana digabung. Ya, Bu. Ada pertanyaan dari saya nih. Kalau ternyata memang namanya benar-benar Meliana, Meli spasi Ana. Kira-kira caranya gimana ya ngoding konkretnya? Ada yang mau jawab? Meli spasi Ana. Uh, saya boleh menjawab bu boleh Devin, Devin. Uh, yang di dalam petiknya itu ditambahin spasi bu gitu bukan boleh kayak gitu jadi meli spasi pakai kutip ya betul ya iya iya bu boleh kayak gitu nah kalau di Maria Dibi teman-teman eh, nggak selalu harus dua jadi kalau misalnya teman-teman kutip meli kutip koma dikasih kutip kosong juga bisa gabungin, bentar jadi kayak gini. Dia banyak, banyak, banyak bolehnya gitu ya. Bentar. Jadi, teman-teman bisa lakukan pakai tanda kutip "digabung-gabung" sekaligus. Itu akan jadi satu, akan jadi satu kolom yang sama. Jadi kayak gini teman-teman. Jadinya meli spasi anak. Nah, cuman ini saya mau kasih tahu untuk di database lain, kadang-kadang ada yang nggak bisa gabung langsung kayak gini. Karena di MariaDB itu tidak ada operator yang seperti ini. Jadi, dia bisa pakai concatnya untuk gabungin langsung seperti ini. Nah, jadi function yang ada di sini itu Teman-teman harus baca lagi ke dokumentasinya, bisa dipakai atau enggak. Seperti itu ya teman-teman yang mau saya ceritakan tentang ini. Jadi kalau tadi cara Devin gabungin dua pakai spasi di sini, boleh. Kalau teman-teman di MariaDB, teman-teman gabungin langsung pakai kosongan seperti ini juga bisa. Karena dia tidak punya operator ini. Operator penggabung kayak gini, seperti di Oracle tuh nggak ada. Jadi bisa kayak gini. Itu nyambung tentang yang uh, CONCAT. Jelas ya teman-teman ya? Jelas Bu. Hmm. Jelas Bu. Kitip bisa, bisa digabung banyak. Terus ini tadi CONCAT sudah, anotation kehapus ya. Berikutnya, silakan. Ada lagi kah? Masih ada nih, daftar nama saya. Masih ada reverse. Lpad kalau di layar ini sisa dua lagi silahkan ada yang mau coba saya mau coba reverse bernadus bernadus boleh oh, coba kalau reverse itu si tulisannya yang meliananya jadi dibalik jadi a nya di depan jadi gitu, terus sampai m nya paling belakang oke okay, betul ya jadi kebalik dari belakang ke depan terima kasih bernadus berikutnya masih ada satu lagi deh, LPAD, silahkan. Ada yang mau coba, teman-teman, silahkan. Ini sudah ya, tadi ini sudah. Reverse sudah. Sudah. Sekarang terakhir LPAD, silahkan. Saya Bu Arya mau coba. Arya boleh. Silahkan Arya yang LPAD. Jadi kalau yang LPAD itu, jadi kan Meliana hurufnya harus 10, kalau LPAD jadi ditambahin di sebelah kirinya, jadi sebelum Meliananya ditambahin bintang. Betul. Ya Terima kasih Arya. Soalnya sama masih Ada ya, di bawah sebentar. Saya lihat di bawahnya. Nah, ada lagi dua lagi, silahkan teman-teman. Dua lagi nih, terangkat sama mod. Hasilnya dari sintak ini apa? Saya pengen coba, Bu Immanuel, silahkan. Yang mana, Immanuel? Yang terangkat um, atau yang? Mod. Oke, mod, sisa bagi, silahkan. Mod itu teh buat nyari modulo, jadi kayak itu seribu modulo, tiga ratus kan, seratus sisanya. Ya, sisa hasil bagi. Terima kasih, Immanuel. Satu lagi antara Elvira atau Yonatan, silakan. Terangkat, buat apa nih Begitu. Terakhir, silakanlah terangkat, mau siapa yang jawab? silahkan bisa bu bisa silakan itu jadi kayak ngebulatin gitu jadi 45.92,92. 45,92. jadi dia seperti motong ya teman teman kalau nanti ini diisi nol teman teman coba coba nah yang saya contohkan di sini hanya contoh contoh yang biasanya dipakai teman teman kalau mau lengkap silahkan Jangan ragu, langsung cek ke documentation MariaDB. Itu sangat banyak function-function lain. Nah, hari ini kita masih e, pakai functionnya yang buat baris-baris kayak gini. Oke, teman-teman, hari ini teman-teman diberi latihan hanya dua saja. Jadi, silakan dilihat latihannya. Ini diminta untuk menampilkan tampilan seperti ini. Yang pertama, tampilkan first name dan last name dalam satu kolom. Teman-teman boleh pakai function yang tadi sudah disampaikan function-functionnya. Kemudian, nama kolomnya, nama lengkap karyawan. Lalu, tampilkan juga email karyawan. Kalau email kan biasanya huruf kecil ya. Nah, ini asalnya itu dari kolom email ditambah at bahagiaselamanya.com lalu nama kolomnya dirubah menjadi e, nama kolomnya email terus urutkan first name ini mintanya dari Z ke A jadi nanti tampilannya bla itu soal nomor satu nomor 2 tampilkan last name sendiri first name sendiri lalu gaji per hari dengan format seperti ini. Ya, Rp ini gaji per harinya. Nah, kalau sampai hasil perhitungan gaji per harinya ada koma di belakangnya, teman-teman tidak usah tampilkan koma-komanya. Jadi cukup misalnya 1250,5 berarti gajinya itu 1250 aja teman-teman boleh pilih mau dibulatkan jadi 1251 atau mau tetap 1050 silahkan. Pokoknya tampilan di sini tidak ada komanya, tanpa koma. Kemudian data yang ditampilkan di sini hanya untuk karyawan yang last name-nya diawali dengan huruf k kecil. Teman-teman harus perhatikan datanya bahwa data di tabel HR di user di database HR itu setiap first name, huruf depannya itu gede. Last name, huruf depannya gede. Nah, yang diminta di sini adalah yang huruf depannya kecil. Artinya, teman-teman ketika kasih syarat, kasih syarat itu kan pakai where ya, uh, selection, ambil data dari baris, teman-teman harus bikin supaya syaratnya mengandung huruf kecil. Seperti itu. Jadi, nggak boleh teman-teman pakai cara licik uh, where last name, Ka besar gitu ya Itu langsung jawabannya pasti salah Seperti itu Jadi ini harus dipenuhi bahwa Knya K kecil Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan Untuk dua soal ini Nanti jawaban ini Akan dikumpulkan di uh, Yang kehadiran biasa Seperti biasa di CLS Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan ya Adakah pertanyaan? Oh. Ya, yeah. Bu, mau nanya, Bu. Silahkan, Pin. Uh, untuk nampilin dua tabel ini, gimana ya, Bu? Misalnya, udah diubah nih nama lengkap karyawan sama emailnya, mm -hmm. atau langsung diubah, langsung tampilin gitu, Bu. Nampilin dua tabel, uh, dua kolom ini, gimana ya, Bu? Uh, di silatnya, dua kolom ini. Hmm. saya nggak bisa ya. <laughs> oh, coba, coba, coba. Tiga orang boleh uh, share screen, silahkan. Coba tunjukkan pin <coughs> yang nggak bisanya apa. Saya share screen apa gimana Bu? Boleh share screen? Teman-teman oh, okay. boleh, boleh nanya dan share screen tiga <laughs> orang aja ya. Lebih dari tiga orang kayaknya nanti ketahuan jawabannya. <coughs> silahkan pin. <coughs> Oke. Okay. Gedein aja deh. Nah, eh, uh... Aduh, ketawa. Jawab, <laughs> "Loh, papa nggak papa si lek. Ya, jadi uh, maksudnya ini kan, saya satu-satu nih nampilin. Maksudnya, saya mau dua nampilinnya gitu." Oh, betul, di situ. Koma, email from employees. Dah, langsung aja from employees. Oh, udah oke, okay. <laughs> teman-teman yang lain bisa ya. Gua mau nanya juga. Oke, okay. pertanyaan kedua. Silahkan, Stefanus. Saya tuh udah nyobain nomor satu, cuman uh, saya nggak tahu cara masukin dua fungsi ke satu kolom itu. Oke, okay. jadi saya di share satu gitu. uh, Saya cuman share screen tabelnya aja ya. Jangan Boleh, komen. silahkan. Saya usahakan diumpetin. Siapa Sampai. tahu ada teman kita yang pertanyaannya sama? Uh, dan saya copy paste dulu kayaknya sambil nunggu Stefanus pertanyaan kedua teman-teman eh, jawaban yang minggu lalu itu saya pengen koreksi sedikit jadi ada teman kita yang mungkin ngetiknya tuh langsung satu baris ya sintaknya kalau masih sedikit mah oke okay. tapi kalau lama-lama sintaknya panjang itu teh Susah, jadi sebaiknya sih teman-teman bantu kami yang meriksa dengan menuliskan secara lapi jawabannya. Select, apa yang di-select, from, dari tabel mana. Terus teman-teman sudah kenal where ya untuk uh, selection, where apa. Kalau teman-teman ternyata where-nya ada banyak syarat, misalkan pakai N gitu ya. Where apa, teman-teman tulis nnya tuh di sini ya. Atau or apa gitu ya, tulisnya di bawahnya. Kemudian caranya gimana supaya ada spasi-spasi ini? Ya teman-teman kalau di CLS kasih aja spasi gitu ya. Yang pasti tampilannya uh, mudah untuk dibaca. Karena ada yang benar-benar langsung satu baris gitu ya. Enak sih select bintang from employees satu baris titik koma. Tapi kalau udah mulai banyak, teman-teman meriksa errornya juga susah. Jadi sebaiknya dirapihkan pakai notepad dulu. Terus ada order by, berarti teman-teman kasih tulisannya di sini. Order by, baru kasih titik koma penutupnya. Jadi kalau bisa sih bantu kami untuk periksa sintak supaya teman-teman juga meriksa errornya mudah gitu ya. Terus kata kunci saya selalu pesankan, memang tidak ada kewajiban teman-teman boleh aja huruf kecil. Tapi tolong kita kan masih dalam tahap belajar. Ayolah dirapihkan supaya gampang, nggak banyak error. Tulis aja dalam huruf besar. Jadi kita ingat bahwa itu adalah kata kunci yang tidak pernah boleh jadi nama tabel, yang tidak pernah boleh salah nulisnya, tidak boleh disingkat, seperti itu. Ya, Karena ada yang satu baris gitu ya. Nanti saya kelewat baca yang belakang jadi uh, nganggapnya salah. Seperti itu. Ya, silahkan Stefanus. Okay, saya scrim, Bu. Soalnya cuma dua aja, silahkan di kan Mudah-mudahan selesai di jam 5 ya teman-teman. Hmm. Nah ini Stefanus ada pertanyaan. Bu ya. Iya. Mm -mm. Saya tadi coba baru segini, tapi si lower case-nya saya bingung masukin ke oh. si ini ya. <laughs> Dipanggil langsung aja. Apakah mau eh, manggil satu tabel aja? Maksudnya di sintaks Stefanus hmm. mau ditunjukin sintaknya? Oh ini ada. Kan di atas. udah koma. Nah, <laughs> nggak apa-apa, nggak apa, -apa nggak apa-apa. Nah itu tinggal Stefanus isi di koncat kurung buka. Oh, ini ya, Bu, ya. Di depan huruf e tulis aja lcase. Oh. Coba aja, coba coba, L-CASE. Boleh, pakai kurung keburu gitu, ya. dalam kurung uh -huh. email. Saya tutup kurung, kurung tutup ya? eh, enggak? Tutup kurungnya di email oh. karena yang kena huruf kecil hanya yang lcase nya aja. Kalau yang belakangnya kan bahagia selamanya, udah dalam huruf kecil. Tutup, Steph. Kurung tutup. Nah, udah, Silakan dicoba lagi. Oh, oke, okay, Bu. Siap, saya coba ya. <laughs> <laughs> Ini stop aja gitu. Siap. Boleh. oke siap ada satu pertanyaan lagi silahkan sebelum teman-teman Dipersilakan untuk mengerjakan soalnya nggak ada pertanyaan kalau nggak ada teman-teman silahkan dikerjakan dua soal tersebut saya berharap sih selesainya sebelum jam 5 yang ini Ketemuan oh yang para. modul ya. Ya, modul. Oke. Okay. nanti kita softpick di nanti kirim hmm. jawabannya di sini seperti biasa. Yang dari mahasiswa itu ya? Ya, kajian mahasiswa. Itu sudah satu sisi dua. Yang latihan itu yang di bawah itu. Oh, kelas B ya. Oh iya yeah. Kelas B mah bukan, itu kelasnya yeah, pada. Beda-beda. Ya. <laughs> saya ke ini ada latihan ini saya lihat baru saya belum kumpul ternyata kelas B. Oke, okay. <laughs> okay. itu aja sih bu. Ini kayaknya nggak pada join kayak udah jelas ya, jadi uh, tinggal ditunggu di CLS-nya Oke, okay. ya, selamat ya. mengerjakan teman-teman. Livki -teman. boleh titip okay. ya. Ini kasih tahu di grup nggak ada yang masuk berarti silakan aja kalau sampai dibutuhkan kasih tahu ke Stefanus tapi kalau enggak saya berarti tunggu jawaban teman-teman di CAF. Oke siap Ci. Sip ya Riki, terima kasih. Oke, terima kasih. Ci. Ya.